<tum> Asafir <Deus> <tum objectively> Asafir Memulai syair dengan istighfar Memohon ampun pada yang gofar Memohon padanya kuat dan sabar Gelap hari memanjang Pekat kulit tak bercahaya Rasa getar gelisah sekian lama semakin terbayang Tertunduk malu berenung dan berdoa Akankah kegelisahan ini hilang memudar Atau bahkan semakin hari semakin menjadi Rasa takut yang sekian lama menghantui Aku manusia yang penuh dengan dosa Berlimpahan air mata Memohon ampun dalam sujud Di hadapanmu aku merasa lemah tak berdaya penuh noda malam yang dingin menyelimuti getar bibir selalu memohon ampun akan dosa-dosa layakkah aku manusia penuh dosa ini meminta padamu atau bahkan manusia ini tak layak meminta padamu Tuhan aku memohon ampunan padamu atas apa yang telah aku perbuat Dosa-dosa hamba amatlah banyak, wahai Tuhan, dan hamba tidak memiliki satu wasilah pun yang dapat hamba gunakan untuk mendekatkan diri hamba kepadamu, kecuali dari luasnya ampunan rahmatmu, rahmatmu, dan keindahan ampunanmu. Kemudian, sungguh, hamba adalah seorang Muslim yang dengan ikhlas bertaubat dan berdoa padamu. Tempatkanlah aku dan layakanlah aku dalam surgamu yang indah nanti, ya Allah, ya Tuhanku, di keheningan malam ini. Saat kurebahkan tubuhku Izinkanlah aku menyebut asmamu Sebagai satu langkah awal perjalanan hidupku Mengenang masa lalu Yang pernah merindukanmu Dalam setiap hembus nafasku Hingga esok pagi saat mentari menyebutku dengan senyum Karena jahil silaulah mata oleh gemerlap dan indahnya dunia Kuturuti nafsu angkara murka Seakan dunia tiada fana Kini ku sadari Sejauh apapun kaki ini ku Takkan mampu aku menghindarimu Kemanapun wajah ini ku Takkan lepas aku dari tatapanmu Alangkah pekatnya noda Noda hitamnya tiada tara Betapa rugi yang kuderita Semoga taubatku kan kau terima Wahai penguasa alam semesta Aku lemah tiada berdaya Duhai pencipta seisi jagat raya Ampuni aku atas segala dosa